Baiklah persahabat selalu dimanapun Anda berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Persahabatnya ada spesial juga nih terbaru dari akun Leslar Entertainment Di laman akun Instagram Leslar Entertainment ini memposting foto Bunda Lesti bersama Mama Gigi Persahabatnya ada, ada sebuah pertanyaan Apa pertanyaan yang mau kalian lotarkan untuk dua ibu hebat tuh yang kira-kira Kalian semua mau pertanyaan apa nih? yang akan dilontarkan untuk dua ibu hebat ini. Yang pertama Bunda Lesti dan Mamah Gigi. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Yuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk dua ibu hebat ini langsung komen di bawah. Kita simak di kalimat komentar ini banyak sekali tanggapan yang diberikan. Dari Rosi Anuskor Leslar 24. Kalau boleh tahu, sejak kapan kalian berdua saling kenal dan saling akrab satu sama lain? Tuh, ini pertanyaan menarik juga nih, persahabat ya. Kalau boleh tahu nih ya, sejak kapan sih Lesti dan Mama Gigi berdua saling kenal dan saling akrab satu sama lain? Semoga ada jawabannya ya. Ada juga persahabat komentar diberikan. Dari Hanur Aini dua-dua situ mengatakan bagaimana sih cara Bunda Lesti sama Mama Gigi untuk menerapkan pola asuh anak di era digital seperti sekarang? Dan apakah memberikan kebebasan terhadap anak atau seperti apa? Ini juga menarik banget pertanyaannya ya. Mudah-mudahan tentunya dijawab langsung oleh Bunda Lesti Gejora dan Mama Nagita Slavina. Doakan selain terbaik ya untuk dua wanita hebat ini. Semoga silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Untuk ke kabar selanjutnya, persahabat, kita juga mendapatkan asupan vitamin bahagia nih, dari idola kesayangan. Du, <laughs> ini sih cute banget ya. Pasti kalian salvo dengan bibir dari Bunda Lesti, Papa Billar dan BBL. Ini sama-sama kompak nih, persahabat ya, Masya Allah. Emang ini tentunya kebahagiaan yang kita rasakan malam hari ini, Masya Allah banget ya. Apalagi BBL. Ini masih baik aja sudah sadar kamera Masya Allah Ini banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Siti5590 situ mengatakan Gemes si bayi selalu sadar kamera Katanya tuh ada juga komentar lain dari Hakan Yati Masya Allah Yamin Gemes Lihatnya Aduh luar biasa banget Ada juga persahabat yang komentar berikutnya diberikan dari akun Riani Fitri underscore 20 Abang, bibirnya sama kayak papa, Katanya tuh, luar biasa banget Babang L Ini selalu bikin kangen ya Masya Allah, luar biasa Dan untuk berikutnya bersahabat Kita mampir ke fashionnya BBL dulu nih Kita simak kaos yang dipakai oleh Abang Fatih Ini mereknya Moschino Persahabatnya bukan kaleng-kaleng Harganya mencapai 2.209.999 rupiah Masya Allah Luar biasa Persahabatnya banju Yang dipakai oleh BBL saja Ini mencapai 2 juta lebih Luar biasa Mudah-mudahan berkah Barokah dan selalu lancar rezekinya Amin kita juga persahabat ya Ke jaket Yang dipakai oleh Abang Elvati Persahabat Ini dibanderol seharga 1,300, 26, Ini juga nggak kalah nih Bersahabat ya harga jaket yang dipakai oleh Abang Fatih Ini sih luar biasa banget ya outfit, outfit yang selalu dipakai Oleh BBL branded sekali Untuk hari ini saja persahabat ya harga Tentunya outfit yang dipakai Jaket dan baju Kalau ditotalin persahabat ya Ini mencapai 3 juta lebih Wow luar biasa Dan untuk selanjutnya persahabat Ini ada kabar sedih Untuk warga Konoha Kita keunggahan Kak Arifi 2 jam yang lalu Tepatnya tadi sore mengalami kecelakaan mobil Persahabat ya Perhatikan mobil yang dikendarai oleh Kak Arifi. Ini hancur parah bagian depannya Dan ada sebuah kalimat dan masih bersyukur, hingga sekarang aku masih bisa berjalan Wow, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah, keajaiban nih Kak Rifi tidak apa-apa nih, persahabat ya, Alhamdulillah Bersyukur sekali ya, mudah-mudahan kerabat dekat Lenslar ini selalu dilindungi Dan semoga persahabatnya selalu diberikan kesehatan kita tentunya masih menunggu kabar selanjutnya dari Kak Rivi mengenai tentunya keadaan Zen sekarang dan untuk berikutnya persahabat kejutan juga nih yang kita dapatkan dari live instagramnya Bang Lintar Lintar dan tim lainnya persahabatnya sedang otw nih Wow kira-kira mau otw kemana nih persahabatnya bikin penasaran dan tentunya kita masih menunggu kabar baik serta kejutan bahagia malam hari ini yang akan disuguhkan yang akan selalu diberikan oleh tim dan idola kesayangan kita Semoga ada kabar baik yang kita dapatkan malam hari ini Karena tim Lesnar Entertainment semuanya sedang otw bersabat ya Kita doakan yang terbaik juga apapun yang dilakukan malam hari ini Selalu diberikan kemudahan Kita masih menunggu kabar dan kejutan terbaru berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana total stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru